mau saya nggak ng live oke okay, penontonnya juga nggak ada, aja <laughs> nggak ngasih tahu dulu mau ngelat, mau ngelat apa aja, <laughs> oke, okay. lanjut lagi ke pusat sebelumnya Indonesia ya, kita ke tur model lagi, ya sebelumnya kita ke Family Gathering to alun-alun batu, maka sekarang kita akan ke suasu judul ya, dari Purwokerto ke Candi Arjuna sini ya. Okay. Uh, 32.000 ya lumayan tuh hadiahnya ya go katanya punya badan besar pasti ya. developer dengan nonton iklan di skip ya <laughs> maya 5 detik juga kan dibayar gak sih developer game ini sama kayak youtube ya paling kalau ditonton full gitu iklannya ya uh, Terima kasih banget Ini mana ya? Sini aja Oke, biasa saya tidak menggunakan kamera ya Untuk mengajak Botak gitu loh <guluh> Kurang pede kalau botak ya Eh, lupa ini Ini eh, lampunya dong Meriah ya Nah hmm. Oke, TV matiin dulu lah masuk kamar. Oke, okay. ikatan cinta guys ya tadi saya habis nonton ini. Preman pensiun. Siapa penggemar preman pensiun? Oke, okay. penggemar peman pensiun seakan komen di kolom komentar. Oh, maaf ya, kalau main dengan batu tuh nabrak guys ya. Jadi harus fokus, gitu. Aduh, ngingerin terus nih, aduh. Sabar. sabar sabar? sabar? Sedikit harus sabar, sabar ya. Walaupun memang kebanyakan sekitar harus sabar ananya. Apa? Apa? Saya basa gitu kenapa ya? Sini dong, lihat nih. Tuh kita gitu loh ya oke okay, kita jemput penumpangnya ini rem harus tabrak tinggal nanti mereka oh wih banyak mah bawa orok dah bawa bayu, lihat tuh tiga empat nih tuh sudah sana juga ada <laughs> oke okay, ke sini plat nomornya eh, ayo siapa yang tahu plat nomor E itu daerah mana silakan Komen di kolom komentar ya. Pat E itu daerah mana? Ini nih, trayeknya sini nih, kuningan Cirebon, menjelang Mayu wilayah Tiga Cirebon ya. Siapa dari kalian yang berasal dari wilayah Adit Karwin Pajerin, asal kuningan Jawa Barat. Oke. Okay. Kopi Bus. Selalu menyegarkan perjalanan Gunung merah. Apa? Belok kiri langsung lihat <laughs> Ya, depan ada gunung apa tuh guys ya? Saya bukan orang Jawa Tengah sih, tapi kurang tahu ya itu gunung apa. Yang tahu, tulis kolom komentar juga ya. Ini kalau dari Purwokerto kelihatan gunung. Itu namanya gunung apa guys ya? Saling berbagi inilah informasi. Ya. Terima kasih. Kalo kalian mau ngasih tahu di kolom komentar ya jadi saya gak usah buka Google Map gitu loh <laughs> <Dol. laughs> oke okay. sini aduh penyenakan klakson nih tak salah ya oke okay. tetetetemp hijau hut eh teman apa tuh? coba aja sini aja ya teman kota Surakarta ya. lebih di Malang ya kan Purwakarta ya. Kalau Jawa Purwakarta, kalau Sunda Purwakarta ya. apa tuh bedanya O dan A ya? Okay. Oops Loading Oke okay. Besti, ini kenapa hari keriting lemas oh, macam kelapa mati nih Kita so... kasih jemur ya Gok Sama datang di Wonosobo, uh, mana nih sawah nih sawahnya, manjakan mata memang diingat gedung-gedung, lagi Mantepan banget motor guys denger gak masuk gak rekaman. Maaf, maaf, maaf nih, maaf ya. Kepada atas tuh, rest area. Iya, rest area. Huh. Hmm. Insya Allah. Ini ada Raja Mart apa tuh Raja Mart? Kan Indomaret bukan apa Mart sih? Hujan nyalakan lampu oke? Mau makan makan Gua pernah oh, murah-murah, bieng. Oh, kita akan menjadi bieng, guys. Wah, wah, tinggal gini tuh, bieng, guys. Menurut aku sah, aku sih, saya youtube gitu, susu sama, tetep wisata, ya, segitanya sangat suka sekali satu wisata, guys, makasih, kalau kalian mau bantu subscribe ya, makasih, terima, terima kasih, amin, amin, amin, kan saja, guys, wow, serah nih, tidak lampunya ti wiper oke apa tuh apa ya? itu itu itu itu itu pelan pelan pelan, -pelan. yang ligas yang ligas santai. Aduh, ini maksudnya apa guys? ini kayaknya enak kalau kameranya nah banyak pohon guys ya. internet cafe. Kurang, kurang pro kalau kayak gini sama ya. yang GTA aja nabrak-nabrak sampai banyak yang kebunuh ya. ini, ini gak ada ini pedestrian, ya. jalan kaki gak ada sapi lewat ya, usah lewat tabrak oke okay. maaf nih saya banyak bacot ya kalau sendiri di belakang pes tadi tulisannya apa guys ya sanguinis guys ya pribadian orang yang banyak bacot guys <laughs> Oke, okay, selamat jalan, wong musuh. ada yang ngoweh guys ya, on oh dengan ngingetkan mabar ini Mobile Legend, <gifat> Mobile Legend kita lagi ngerendah, jarang sendiri pemain Mobile Legend itu tuh kita yang capek guys ya, capek gitu, timnya tuh kurang pro, udah kita yang nggak pro, timnya kurang pro gitu, di mana ya? Okay. Itu sebaiknya saya ba -ba bales nggak WA-nya, tapi nanti aku buka WA saya, divasi dong ya, jangan lagi ngelag, <gak> jangan gua buka WA apa-apa gitu ya, notifikasi kalau bisa di off ya. E, pepet lem-rem-rem kita ke kota Ayu, kanan. Aduh sorry don't lebih happy maaf truck ya maaf maaf oh iya siapa ini kalian yang kecita biru ya kita sama guys ya Dieng guys ini yang namanya Dieng nih Bisa, gak usah sana main ini juga salah kesana sana guys rem-rem-rem miring-miring aduh miring-miring gak mantap nih terus kalau di peta petaknya ini tuh gak ada ternyata kita harus main online doang baru kebuka nih dieng nih ya nah berakam terus stres mobil eh terus terparkir parkir deh sih parkir terparkir eh bukan di sini kan di sini ya sandi Arjuna tuh aduh maaf nih, ya ngurus aja kita harus takim jangan ngeurusin oke stop hmm oke okay. nah kita ya, turun mereka ya, jaring ya, ya ini mukanya ada love-nya -love ya pelan-pelan tompel ternyata keren Lope guys aduh aduh mohon maaf, mohon maaf saya tidak, tidak meledak tapi memang lucu ya unik orang yang punya perbedaan itu unik ya <tipun> kita keluar Supina keluar kita jalan dulu guys kenapa selalu begini jalan dulu guys, kita explore dulu nih Dieng ya Sedunia nyata aja belum pernah kedi yang makanya di sini aja ya building Oh begini kok kayak itu ya Candi yang di itu loh apa sih Aduh Ya tuh alarm guys ya suruh main. kasih kasih tahu jalan, lu sering main conquer of down aneh, ya. di mobile Legends sehari jumat malam ya jam 9 malam, kalau mcl kan sabtu ya, kalau conquer of down kan jumat, tuh ada oleh-oleh saksana yuk, kita beli ini, baju, kaos. Oke, okay. luas juga ini. Keling-keling harus -keling mobil nih Apa aslinya luas, guys? Guys, kolom komentar ya. Luas nggak? Saya belum pernah ke sana, misalnya, guys. Nah, Mudah-mudahan saya bisa ke sana, ya. Sibuk kalau udah kerja tuh, guys, ya. Banyak libur cuma sehari. Ambil cuti. Cuma buat jalan-jalan. Bajir banget, ya. aduh mana jiwa adventurenya tuh begitu kok ini buat adventure yang mau oke apa nih kok kayak rumah saya ini ini kayak rumah saya di itu kuningannya masih tua serius serius warnanya biru ya kan gitu ya itu, itu tadi orang mah mana tuh aku saya nggak ikut maaf nih, guys, ya guys jadi durasi panjang nih saya kayak banget kok kayak gini kita masih saya belum aku sini di dunianya apa ini aku saya lagi ini lagi nah untuk jalan sini guys kita ikutin di jalan sama saja. gini oh sedang di Songo ngoi dongso iya ya kayak gak Songo ya nah, kalau udah Songo saya itu pernah guys ya. Ibu mana kok kalah? Marah kalau nggak salah ya. Ih, ya, marah. Oh, kok gini nih? Jengku. Itu kok mana mereka? Itu bibi Bu. Oh, dingin. Apa nih? Udah melintas udah uh. Gak juta terbatas dan melampaui. Wah, tapi kita boleh, guys, tuh, yang melintas itu mereka kesana tuh. Wah, curang, curang ya. Kita nggak bisa kesana, tuh, lihat tuh candi itu. Ini terus tadinya guys, tuh, boleh, kita. Nah, manggaran ini, tuh. alah langsung juga kayak gini, mau langsung ke bus aja, nggak lari aja lah. Di dunia nyata juga kalau kita mau nyamperin bos ya deketin, gak keleport, gitu. di dunia ninja, selalu keleport. ah, masuk dan ini dulu hujan di sini guys ya joget dulu guys Kita loncat capai ya, kerjaan nyirang ya ini hujan saya belum pernah ketemu namanya hujan oh gini becek basah ya doorknob <tuh>, masuk ya kita continue aja oh yo yo yo kita balik-balik cukup cukup saya gak bisa kesana enak aja kalian kesana oke okay. Sini. ada tok guys kenaeng nggak kalau masuk rekaman bagus suara tok kayak oke okay. Nah, kita pulang ke Purwokerto. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. itu awal-awal, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, sana. wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, ini kenapa macetnya? macet nih? macet? Tingganyan tadi gara kira tayo. Kecelakaan tuh truknya. Senggol. Nah, macet dari tadi. Ini kenapa Ini nih, bus ini nih biru putih ini nih. Macet <laughs> Kayak gini. Aduh, aduh bun? Ini aja lah. Ini pokoknya woi. Mana sih Gini, bisa Unten. Aduh. Aduh. Bisa harus, Ih, ini semelawat bunteng aduh. Hei, oke, aku serius alat ini pakai gerak-gerakan sih, nonton iklan nanti, nggak tumbetik, jangan panjang, nggak bakso maaf ya, maaf apa sih, saya membuat jadi macet dulu, ini saling saut nyaut deh ya, klakson ini cuy, cuy, gua Bisa oke apa kenapa saja lurus lu mana? lurus mana guys? gak ada jalan deh yang suruhnya kalau disini yang jadi doang ya Teguh Dien oke ini ngapain ngalangin sih? aduh ampun. Kan jadinya sempit. Ah, Red Wall. Red Walls. Ini ada kan Red Doors kan? Kok Red Walls. Plastikan <laughs> guys. Semua tulisan di game ini sebenarnya plastikan semua ya. Ada bang Toyn. Terus ada Raja Marat. lagi. Tak enaklah pokoknya plesetannya. Pengopi pajama. Kopi bus. Cuman Pertamina aja yang enggak diplesetin ya, mungkin sponsor. sponsor oleh Pertamina. ada hidup memang kayak lomba lari. Oke, okay. Raditya Dika. Oh, nusobo no lagi. Baik ya, dari wabah ke situ Uff, uh, Purwokerto, awalnya Brokerto Purwokerto juga uh, ah. okay. oh, Maaf, bisa banget Ini <tuh> hmm, kan Bines Semaranya Bines oh. uh, maaf nih Warna ke atas apa ya apa saya jadinya tuh ke atas yuk apa sih komplek tuh oh perumahan oh, ada. saya kira gas area tadi yang gas area ustaz mas Aja marah, ada bengkel apa nih? Bengkel bus ID ya. Yeah. itu itu apa sih gunung selamat bukan sih kayaknya gunung, gunung selamat lagi ngetieng ini enggak? kalau ya kolong kalo si kolong komentar ya benar benar bang Adit gitu ya soalnya gunung selamat juga itu di Ngarang itu aja gunung selamat terlihat oh maaf ada dua gunung ya guys tuh lihat tuh samar-samar sebelah kanan hujan, nyalain wafer lagi, lampu hujan, cerah ups, ups, ups, pelam, pelam, pelam, pelam, pelam. ups, lam, lam, lam, lam kurang ngedigas, guys lihat nih kalau ini kan dari kelasnya namanya nih tuh vitamin ini dia, stabil dong. Kita terus. Mau besar pasti mau segera liat Hai terolot as aduh direm tangan padahal pandang pang, pangrenan pandang pangrenan apa keharusnya guys silahkan komen di pangrenan sampai Purwo Permain Residen Oke, okay. sekian ya video tour dari Purwokerto ke Dieng. Terima kasih telah menonton. Yang telah menonton nggak apa-apa, saya diterima kasih lagi. Walaupun sudah habis live nya bisa datang nonton juga. kasih <tuh>. ganteng, terima kasih.